uh mm -hmm.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 Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan jadi ya sembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah. Saya sebagai Nabi. Akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Taala. Tapi nak wong dugo kepinginnya ikut kabel kajati. Indine mikir awei dewi. Makanya saya termasuk ulama yang sering berdoa tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah, aku kan gak kontribusi ini agama ora pati yo tenung. Ya. Oh, dasar murahan. Ya tapi tapi piye mulang yo ya Jadi kadang-kadang aku di dibantah. Lah kan mulangi payu, Gus. aku kula ora payu, Ya tapi aku wis ngerti pangeran ora bakal nyembadani warna ora, Gus. Pangeran yo paling wis isi dikono cukup. Pulau termasuk orang yang nggak setuju ya, kalau orang solawatan terus berlebihan tapi fit ini nabi kurang. Maksudnya gini loh, solawatan berlebihan gini. Redaksi sholawat tentang nabi itu kecil. Bukan solawat jumlahnya enggak, redaksi tentang nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya bah, Itu saya tidak suka. Saya suka solawatan tuh ya, yang nifati nabi banyak, kemudian keinginannya ke kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu kalau dungo itu jaluknya eh, paling baris paling terakhir misalnya gini Nahmadu kayaman huwa Allah lai di la ilaha anta rohman rohim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono, orang itu berkuras-kuras lagi terakhir jaluk dungo sidik nah, makanya kan enggak Muni muji muci Allah, mau basa-basi tak? Alhamdulillahirrahmanirrahim wa sallatu wa ala muhammadin Mau juga syarat tak? Baru ke Allahumma inana sa'aluka itu nanti tolong lari tolong halaman tapi pas muji pengiran, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala muhammadirrahim, bariku terus dungo, jaluk mapan, tolak buwala, yawut powal aja. mana dari pengiran, muji kekasihku suwi dikdungan kecangkeman. <laughs> nah, saya itu gak suka jenis itu, harusnya solawatnya itu yang panjang, maksudnya nyifati nabi yang panjang, baru mintanya sedikit, itu bagus, Lebih ya. akhlak. Makanya saya di antara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al Habsyi yang garang sing itu. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan shalatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayambasitu fi qalbi sirru nuru ta'allu sirru ta bi wa hubbi. Wa taala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan solawat ini rohnya saya musolli itu rohnya saya yang membaca solawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Makanya nah, kan enggak mau jual itu mau, saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik, dibanggangku mengganggu primbon di ya, satu solawatan ini. Ya. Tapi beliau punya etika lah dengan Rasulullah itu bahwa kalau dulu nyifati nabi yang banyak ya baru Keinginan. Kan banyak tuh selawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Zain Muhammad ada umma shallallahu ala alaihi siddina Muhammad nurikalama Allah. nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati nabi basa-basi, mau sidik mana? Malah kadang ora Mu sallallahu Muhammad kalau Muhammad murid Sayyidina aja disoal. <SILENGALAN> nah, Karena itu menurut saya kurang kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati apa coba tak tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah alhamdulillahi hamdahu wa fi ni'amih wa yukafi wa ya rabbalana lakal hamdu kama yanbaghi li wajika wajhika adzim la nu'si stana'an 'alaika anta samaa'a asneta ala nafsi. Itu sudah berapa itu nyifati Nabi. Itu belum doanya. Tuh. Nah, kamu kan enggak. Allahum. Uh, Alhamdulillah rabbil ya Allah ridhi hajati gremang terus ceramah mutu bakat wali nancara kula iso niku kula sering aminidongane wong tapi ning hati kula ning ati amin itu maksudnya amin. <laughs> -aku amin tapi amin ku barno wong ora jelas ya. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin no maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi para wali itu memang seperti itu. ya Pak itu doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimat yang apa? Alhamdulillah hamdali wa fi ni'amuhu wa ya robbana lakal dicari di sulthan la nusisa an alika anta kama tidak terhitung pujian saya kepada engkau, sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri <tuk> Allahumma ini awdhu peridokamim sahotika fi mu'afadika mim uqubatika wa bih 지금. Allahumma sbiki jabarudi kawabah. Orang itu panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya merasifati Allah. Bahkan banyak yang in kemudian lupa tidak doa. Coba haji ya. Doa haji itu coba labaikawahumma labaiklah syarikalak innal hamda mata nikmatalah kawal mulka la syarikalak itu kan labaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sadaim engkau yang punya pujian engkau la syarikalak la kalak itu malah gak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiah semua Allahumma antalah azil akram itu sudah seperti itu karena tadi Al mukmin yasgho luhusana ala Allah min ayyaku nali nafsihi dzakirun. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. -sen. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dungane. Iya Iku di makhluk aneh, dadi hubungan mbek pangeran niku wong oh, aneh. Ya tapi jenenge ra bakal wali semono iku dadine semono Ya tok ngono, kok mari wali kakean malah gak elit.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 Cerita awak, um, Gusti Utang, Pulau Katar, mungkin jauh, bisa rohan, nggak Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai seratus, nyebut utang bisa. No, bisa nggak cukup, nyebut kekasih bisa, nyebut utang itu. Satu, berarti yang kemarin tadi pangeran, bongiran, nyebut kekasihmu Bung Biro, nyebut utang satu sudah, secara utang.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 adalah keluhi warudah nafsihi wajina taarshiyum data kalimati Subhanallahhi wa bihamdihi Adalah keluhi warudah data kalimati wa data kalimati Subhanallahhi wa nafsihi data kalimat